Kujilah aku Tuhan Cobalah aku Tuhan Selidiki hatiku dan batinku Mataku tertuju padamu Aku cinta Padamu Tuhan Aku rindu hadiratmu Tuhan Aku ingin selalu dekat padamu Menikmati kehadiranmu Ku nyanyi oh Yang duduk di tahta, Aku muliakan dan kuagungkan, Kau layak di sembah. Aku cinta padamu Tuhan, Aku rindu hadiratmu. Selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi hosana oh bagi rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku.